Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya di channel Penetumpul yang akan selalu memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini admin akan berbagi cara kredit HP di salah satu aplikasi Agar teman-teman bisa mendapatkan tenor yang sangat panjang hingga 12 bulan ya Nah teman-teman sebelum lanjut ke cara kredit uh, HP di aplikasi ini Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Agar channel ini semakin berkembang dan admin selalu bersemangat Dalam memberikan konten-konten terbaik untuk teman-teman semua Nah, teman-teman, di video sebelumnya admin sudah tutorialin yaitu cara kredit HP di aplikasi Akulaku ya. Dan di kesempatan kali ini admin akan kasih tahu untuk teman-teman semua yaitu cara kredit HP di aplikasi Lazada. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering melakukan kredit HP dan barang apa saja di aplikasi Lazada ini sudah tahu cara-caranya ya. Akan tetapi masih banyak juga teman-teman kita yang belum tahu caranya Dan agar tidak salah langkah ya Oke langsung saja kita buka aplikasinya Nah setelah sudah tampil seperti ini silahkan teman-teman klik di kolom pencarian Silahkan uh, tulis saja barang yang mau kita cari ya Misalkan di sini kita mau kredit HP di aplikasi ini, silahkan teman-teman cari saja HP yang teman-teman inginkan, ya. Misalkan di sini HP Samsung, silahkan selanjutnya klik pencarian. Ya. Nah, selanjutnya di sini akan tampil berbagai macam tipe HP Samsung ya. Untuk lebih tepatnya di sini, teman-teman silahkan uh, cari saja tipe HP-nya ya. Misalkan Samsung A23 atau HP Samsung A53 ya. Di sini sebagai contoh saja, selanjutnya silahkan klik cari. Nah, selanjutnya di sini akan tampil berbagai macam HP yang kita inginkan ya di sini masing-masing toko menyediakan harga yang berbeda beda ada yang lima juta lebih ada yang enam juta lebih untuk HP Samsung tipe A53 silahkan di sini teman-teman cari saja harga yang lebih rendah ya Misalkan ini yang juta, coba kita klik sebelum lanjut beli. Sekarang di sini, teman-teman harus teliti dalam memilih barang, ya. Terutama, silahkan teman-teman lihat ratingnya terlebih dahulu. Di sini, rating cukup bagus sekali, ya. Dan ulasannya juga sangat bagus sekali. Di sini barangnya ori, pokoknya mantap, amanah, cepat dan sesuai pesanan. Di sini bagus semua untuk ulasannya ya. Ini silahkan teman-teman uh, lihat spesifikasinya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jika sudah kembali lagi. Dan di bawahnya ada deskripsinya ya. Silahkan teman-teman lihat-lihat saja dan baca-baca di dalam deskripsinya. Silahkan klik selengkapnya. Nah, untuk teman-teman uh, membeli atau kredit barang yang harganya lumayan mahal, agar teman-teman teliti dalam memilih barang ya. Nah, jika teman-teman sudah uh, teliti dan sudah yakin, silahkan klik beli sekarang. Selanjutnya, di sini silahkan teman-teman pilih variasi ya. Uh, untuk HP Samsung yang A53 di sini tersedia kapasitas penyimpanan ada yang 8 per 128 GB dan ada juga 8 per 256 GB. Silahkan teman-teman pilih salah satunya ya seperti ini. Selanjutnya di bawah ini silahkan teman-teman pilih uh, variasi warna ya. Di sini uh, untuk warnanya tersedia biru, hitam oren dan putih ya silahkan teman-teman pilih saja e, warna kesukaannya Oke misalkan di sini pilih yang warna biru nah di sini untuk kuantitas yaitu satu e, buah ponsel ya jika teman-teman ingin sekaligus mengambil dua silahkan klik tambah seperti ini kayak di sini admin contohkan untuk satu saja selanjutnya silahkan klik barang Nah di atas ini pastikan teman-teman sudah mengisi alamat pengiriman dengan benar ya. Jika teman-teman ingin menambahkan alamat pengiriman, silahkan diklik saja seperti ini ya. Selanjutnya di sini silahkan teman-teman klik tambah alamat baru. Oke, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya, jika teman-teman ingin uh, kredit HP di aplikasi ini, silahkan teman-teman untuk uh, metode pembayarannya ini, silahkan klik "lihat semua metode" ya. Nah, seperti ini, di sini ada Lazada, Kredit, uh, Dana, Oppo. Nah, untuk teman-teman bisa kredit HP di aplikasi ini, teman-teman bisa melalui aplikasi Kredipo ya. Di sini, silahkan pilih saja. Nah di sini silahkan teman-teman pilih jangka waktu cicilan Oke teman-teman untuk metode pembayaran menggunakan kredipo ini di, di sini teman-teman bisa memilih jangka waktu atau cicilan ya Ada yang 30 hari, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan Silahkan teman-teman sesuaikan saja Oke, misalkan di sini admin memilih yang 12 bulan ya selanjutnya silahkan mengonfirmasi pilihan Nah sebelum lanjut ke buat pesanan di sini teman-teman harus mempunyai akun kredivo terlebih dahulu yang limitnya sudah mencukupi untuk barang yang teman-teman inginkan ya agar teman-teman bisa mencicil barang di aplikasi ini. Jika teman-teman belum mempunyai akun Kredipo dan belum tahu cara mendaftarnya, silahkan kunjungi saja di video admin sebelumnya. Di situ admin sudah tutorialin cara daftar Kredipo agar di ACC ya. Nah teman-teman, jika sudah memilih metode pembayaran menggunakan Kredipo, selanjutnya silahkan buat pesanan. Nah teman-teman selanjutnya kita akan diarahkan ke akun Kredipo ya. Di sini silahkan teman-teman masukkan nomor handphone yang terdaftar di akun Krediponya. Jika sudah silahkan uh, masukkan PIN Krediponya ya. Jika sudah mengisi nomor handphone dan pin selanjutnya silakan teman-teman klik masuk. Nanti kita akan diarahkan ke menu Kredipo. Di situ akan ada arahan dari aplikasi ya. Mungkin teman-teman juga lebih paham dan lebih mengerti. Dikarenakan di sini admin uh, belum mempunyai akun Kredipo, maka uh, tutorialnya sampai di sini saja. Akan tetapi Kurang lebihnya cara kredit HP di aplikasi Lazada menggunakan metode pembayaran KreditPO seperti yang sudah admin tutorialin ya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan terus video-video selanjutnya dari admin sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.